serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru tur update dan tur seputar Leslar tentunya bagi kira-kira sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini kami akan memberikan informasi menarik seputar di dalam kita Gagabar pertama persahabat ya, rebungan spesial dari Bibi Indi, perhatikan, Sebelumnya ada pertanyaan, buat Bibi Indi, kasih lihat BBL dikit dong bi Wow, kasih lihat BBL dikit katanya tuh, akhirnya dikasih juga di postingan foto BBL Sepertinya ini bagian kaki persahabat ya, bagian kaki BBL L. Yang diposting oleh Bibi ini Masya Allah bahagianya Walaupun tentunya kita melihat bagian sedikit Tetapi kita merasa bahagia banget Alhamdulillah mudah-mudahan BBL selalu diberikan kesehatan Postingan ini direpost kembali oleh akun Lesti Bilar Team Di sini banyak sekali komentar Banyak sekali respon yang diberikan ada komentar dari akun Asila Aneskorla Biba. Ini kaki apa tangan sih? itu ada pertanyaan dari Asila ya, kaki apa tangan nih yang diposting oleh Bibi Indi? Ada sebuah jawaban dari Inga Mawarni itu paha katanya tuh. Saya pastikan ini bagian kaki dari BBL L berarti kaki itu ya Alhamdulillah berarti udah gembil ya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat pokoknya untuk BBL Amin Ya Rabbal Alamin dan untuk selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah postingan yang mana ini ada momen spesial ketika di acara 7 bulanan Lesla ini ada momen ketika kakak Rizky Bilar Sambutan di acara tujuh bulanan, wow memang luar biasa banget ya Kakak Bila terlihat wibawanya, loh, masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kakak Bilar selalu menjadi imam yang baik untuk keluarga kecilnya dan menjadi contoh dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar underscore sik. Kita lihat juga di kolom komentar. Banyak tanggapan, banyak sekali respon city. Salah satunya dari akun Cicih Dasutarsih11 mengatakan di kolom komentar. Masya Allah, Tabarakallah, tujuh bulanan bundanya Leslar, Alhamdulillah. Semoga Leslar sehat-sehat terus dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Robbal Alamin. Dua keluarga diberikan kesehatan terus-menerus. Kedua keluarga bisa menggendong baby L. Handsome dari Leslar. Amin. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Masya Allah banget ya. Doa support yang selalu diberikan dari orang-orang baik. Dan orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Untuk kabar berikutnya, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari IG igasnya Dede LST. Ini unggahan semalam info untuk kita semua warga Konoha. Dede LST ini mengunggah sebuah postingan info dari RCTI karena malam hari ini bakal hadir acara 20 tahun Rosa jam 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Jangan ketinggalan Jangan sampai telewatkan persahabat Karena ada idola kesayangan Yang akan tampil di acara tersebut Akan berkolaborasi bersama Teh Ocha Pastinya pecah banget ya Yuk kita support dukung acara-acara Yang dibintangi oleh Lesti maupun Rizky Bilar Untuk berikutnya persahabat Kita lihat juga ada sebuah ugar spesial Yang kita dapatkan semalam Alhamdulillah teman kerabat tentunya teman dekat dari kakak bilang ini pada jengukin BBL terlihat ada bang Adi Sky dan ada Riza persahabat ya ke rumah Les Lars malam wow bahagia banget ya alhamdulillah banyak sekali tentunya yang jengukin BBL dan tentu BBL pasti banyak banget kadonya ya masya Allah mudah mudahan selalu berkah barokah dan selalu dalam perlindungan Mohon video ini pun di repost kembali oleh akun Les Lars ada kalimat juga yang dituliskan di postingan ini lewat caption Baby L dijengukin sama Om Om Gantengnya nih, halo Om Om Ganteng, ini auntinya Baby L Jom Lolo, <gifat> cute banget ya, masya Allah. Hingga banyak komentar, banyak respon juga yang diberikan. Yakni dari akun Instagram, Atalah Harifin Fadil mengatakan di kolom komentar, Alhamdulillah. Best deh mereka walaupun jarang kelihatan bareng, tapi hubungan mereka sangat baik ini sih yang dinamakan best friends persahabat ya teman yang sangat luar biasa yang selalu mensupport walaupun jarang kelihatan bareng, tetapi mereka tentunya saling mensupport, saling mendoakan. Dan ke kabar berikutnya, perhatikan juga ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan dari Kak Rizki Bilar. Ini sih nyes banget ya saat membaca postingan yang diunggah oleh Kak Rizki Bilar. Ada sebuah kalimat yang diunggah, "Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia." Ali bin Abi Tholib. Ini yang diunggah, yang diposting oleh Kakak Bilar. Ini sih langsungnya semangat ke hati persahabat. Ya, gimana perasaan kalian, persahabat? Mudah-mudahan tentunya kita semua selalu dalam perlindungan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan untuk berikutnya kita lihat juga di sini sebuah postingan video persahabat. Ya, wow, BBL ini dapat. Bunga banyak banget dan ucapan selamat banyak banget di rumah tuh Wow ini cute banget ya anak sultan nih <laughs> Welcome BBL Aduh seneng banget ya video ini sih diunggah oleh Om Ishar Diripas kembali oleh Agung Family and Kolesler 23 Bunga buat BBL banyak banget mas sahabat ya ini membuktikan bahwa dukungan dari orang-orang yang sangat baik ini banyak untuk keluarga besar dari Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga persahabat Di sini ada sebuah tentunya spesial kabar yang sangat membanggakan Ada ucapan selamat dari Indosiar, SCTV, SCM, IEV Persahabatnya Masya Allah kita lihat nih ada sebuah kalimat ucapan selamat atas kelahiran BBL, Lesti Gejora dan Rizky Bilar. Ini benar-benar tentunya persahabatnya cucu kesayangan dari SCM. Persahabatnya memang luar biasa banget langsung disambut oleh SCM Group, SCTV, Indosiar, apalagi Ibu Harsiwi adalah oma dari BBL. Memang luar biasa banget ya perhatikan di kolom komentar juga. Yang diberikan dari akun Instagram Hanur 22 mengatakan, "Bahkan omanya langsung datang ke rumah sakit, nungguin cucunya lahir, banyak orang-orang baik yang sayang sama kamu, BBL." Katanya tuh emang luar biasa banget ya, Ibu Harsiwi. Sampai ke rumah sakit nungguin BBL lahir, emang luar biasa, dukungan yang sangat tulus diberikan dari Ibu Harsiwi Ahmad. Untuk ke kabar berikutnya, kita lihat juga ada sebuah postingan Ini sih tentunya membuat kita semakin ketawa bahagia banget ya Ketika Rizky Billar, Pak sahabat ya Kecewa dengan Thailand yang karena mengalahkan Indonesia dengan skor, skor 0-4, sahabat ya Jadi imbasnya itu adalah Jirayut <laughs> Kita lihat nih kalimat pesan dari Jirayut dan kakak Bilar Kata Jirayut sih Tentunya jangan sabar jangan emosi Dan kakak Bilar itu persahabat ya Tentunya memberikan pertanyaan Rayut apa kabar katanya tuh Wow ditanya apa kabar ya Kata jirayut baik-baik kak Bilar Salam buat kak Lesti dan keluarga ya Mampir ke rumah dong kata kakak Bilar amar jenguk baby L Pasti nanti aku ke situ kata jirayut Wow Tentunya persahabat Yajirayut dan Rara bakal hadir ke rumah Leslar untuk cungguin baby L Mudah-mudahan saja tentunya banyak sekali doa dan support yang diberikan dari orang-orang baik Untuk selanjutnya, ada sebuah postingan juga yang kita dapatkan Ini kabar bahagia untuk kita semua, Alhamdulillah Untuk vlog di channel Youtube Leslar Entertainment Di eksklusif detik-detik persalinan Bunda Lesti dan kesiapan Pak Rizky Bilar ini sudah di angka 1 jutaan ya. dalam 9 jam semalam. Sudah di angka 1,4 juta kali ditonton. Untuk sekarang pastinya persahabatnya sudah lebih dan tentu sudah masuk di jajaran trending. Ini sih luar biasa. Ini membuktikan juga bahwa support dukungan semakin banyak dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilang. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggang spesial yang kita dapatkan Ini tentunya persahabat ya unggah semalam Tiba-tiba kakak Rizky Bilar ini live Instagram Tetapi live-nya itu tidak terlihat persahabat ya Sampai 30 ribu orang Perhatikan tuh yang menonton 30 ribu orang Tetapi persahabat ya live tersebut hanya sebentar dan tidak terlihat Dan ini ada klarifikasi dari kakak Bilar Ternyata persahabat ya Live semalam itu, tentunya kepencet oleh kakak Bilar Perhatikan yang disampaikan oleh idola kesayangan kita ini Kepencet katanya persahabatnya, haduh bikin ngakak aja ya 30.000 orang kena ghosting papa Bilar karena ke pencet live Instagram <laughs> Ini sih cute banget ya Pasti kalian salah satunya tuh Yang kena ghosting gagabilar ya Masya Allah Tetap kita doakan Tetap kita support Tetap kita dukung Dan mudah-mudahan Idola kesan kita selalu diberikan Perlindungan dan jauhkan dari orang-orang yang tidak baik